Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Nama Budaya Salam Kebajikan Rahayu untuk semua Salam Sehat dan Salam Bahagia Selamat Pagi Bapak Ibu Guru Calon Guru Penggerak Angkatan Empat Yang pada saat ini berbahagia Bapak-Ibu, pada session kali ini saya ingin menyampaikan tentang eksplorasi saya tentang konsep filosofi Ki Hajar Dewantoro, Bapak-Ibu. Yang pertama adalah tentang refleksi diri terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan di Indonesia, yaitu Apakah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan? Nah, ini adalah intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertama adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup dalam masyarakat maupun hidup berbudaya. Dalam artian yang seluas-luasnya. Kemudian Bapak-Ibu, inti yang berikutnya yaitu pendidikan merupakan proses menuntun untuk mengembangkan potensi murid. Baik potensi cipta, rasa, karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan berfungsi dengan baik. Kemudian Bapak-Ibu, Tindak lanjut dari perubahan dalam pendidikan Ini adalah pendidikan tersebut berlangsung sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman Artinya tidaklah statis tapi dinamis Untuk itu pendidikan tersebut harus berubah sesuai dengan tuntutan lingkungan dan zamannya Yang kedua Bapak Ibu ceritakan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, dalam proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di sekolah kami, kami menerapkan pendidikan yang seutuhnya, antara lain pendidikan yang berorientasi kepada peserta didik. Kemudian, pertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan atau karakter, dan yang terakhir adalah bebas dari segala ikatan dalam proses pembelajaran. Lalu, yang ketiga, bapak ibu, apa yang dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Ajar Divantoro dapat terwujud? Pertama, yang harus dilakukan agar proses yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Diwantoro dapat terwujud adalah merancang proses pembelajaran yang berorientasi pada murid. Lalu yang kedua, menuntun mereka untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, dari konsep pemikiran Ki Hajar Diwantoro Mana yang sudah saya terapkan di sekolah? Nah ini diantara adalah konsep-konsep Yang sudah kami terapkan di sekolah adalah Pertama memberikan kesempatan kepada peserta didik Untuk mengeksplorasi dirinya Antara lain musyawarah untuk mengambil kesepakatan Dalam tindak pembelajaran daring maupun pembelajaran luring Lalu yang Kedua menjadi teladan yaitu memimpin rapat menjadi imam sholat jamaah dan menjadi pembina pramuka Bapak Ibu. Ini adalah salah satu terapan konsep yang disampaikan atau diinginkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kemudian berikutnya adalah menerapkan strategi pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Selanjutnya Bapak-Ibu menanamkan nilai-nilai karakter kemanusiaan dan budi pekerti. Lalu ada juga memberikan kebebasan merdeka belajar pada peserta didik dengan mencari sumber belajar mandiri, mengikuti studi lapangan, melihat proses pembuatan tahu atau jeriping di daerah tempat kami mengajar. Kemudian yang berikutnya adalah menumbuhkan pendidikan karakter seperti religius, nasionalis, gotong royong, integritas, dan mandiri. Ini sudah diterapkan baik saya bersama anak-anak yaitu membersihkan lingkungan sekolah dan membudidayakan untuk bersifat jujur. Kemudian Bapak-Ibu kami juga memanfaatkan perkembangan iptek pada proses pembelajaran PJJ seperti pengenalan aplikasi Zoom, Google Meet, Classroom, Kuisis, webek, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, kami menggali potensi peserta didik dengan sesuai minat dan bakatnya. Di antaranya adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka, rebana, drum band, seni dan lain-lain. Demikian Bapak Ibu, yang singkat dari kami tentang eksplorasi filosofi. Pendidikan atau pengajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Wijahyro. Demikian saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.